Dua bintang drama The Hairs, Kim Woo-bin dan Crystal Jung, bertemu dalam peragaan busana Ralph Lauren Spring 2023 Collection di Los Angeles, Amerika Serikat, pada tanggal 13 Oktober silam. Lewat Instagram, kedua aktor ini memperlihatkan lebih detail acara peragaan busana yang mereka hadiri. Keduanya terlihat berpose bersama dan menabadikan kebersamaan mereka dengan desainer Ralph Lauren dan penyanyi John Legend. Bersama foto-foto yang diunggah Kim Woo-bin di Instagram, pada tanggal 16 Oktober tahun 2022, sang aktor menuliskan caption berbunyi, Lama tak bertemu, Libona, karakter yang diperankan kristal dalam drama Hairs. Tak lama berselang, kristal Jung pun membalas unggahan kekasih Sin Mina itu dengan postingan di akun Instagram pribadinya. Bersama foto kebersamaan mereka di acara tersebut, dia menuliskan, Senang bertemu dirimu di sini, Choi Yang Do, karakter Kim Woo Bin dalam Hairst.